Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurahasun Berjumpa lagi bersama saya Peloga Angasandi Malam hari ini Saya pertama Mr. X Mohon maaf tadi videonya terputus Ada kesalahan Ternyata banyak-banyak Kita harus Bersabar ya Di video kali ini Dengan tema menguak sejarah Nusantara di lapang Pajajaran, pangkat ternyata banyak kejadian-kejadian nggak -kejadian, terduga. Tadi, koneksinya terputus dan hal-hal yang nggak mungkin saya omongin. Ya, malam hari ini saya bersama Mr. X dapatkan memohon izin dari Sang Maha Kuasa untuk melakukan penelusuran di mana. Mitos atau faktanya, manusia apa tadi? Mitosnya seperti atau, atau, atau ular berkapal manusia yang sering terlihat oleh warga. Banyang. Sebagian di sini, saya apa melakukan penelusuran berdasarkan permintaan dari kreator YouTube atau teman-teman saya untuk... Menelusuri kebenaran dari fakta atau mitosnya, makhluk astral yang ada di lapang Pajajaran, Bangsor mohon maaf bila ada tindakan atau ucapan saya. Di sini saya nggak keluar dari aturan, ya. Saya bersama Mr. X akan coba menelusuri dulu ke sebelah sana dengan. kendak yang mau puasa, mari kita lihat. Ya. Oke, kita next. Mari. Tadi sedikit ada kendala di malam hari ini. Sekali lagi, saya dan Mr. X memenuhi permintaan dari kreator YouTube untuk melakukan penelusuran di mana konon atau mitosnya beredar, seperti penampakan makhluk astral ular berkepala manusia. Kita sebentar lagi akan nyampe di mana kejadiannya sering. Jadi di sini lokasi jembatan ini. Di lokasi jembatan ini, warga sering terkejut. Di sini memang kelihatan sangat gelap ya. Nampak rimbunan pohon bambu. Rimbunan pohon bambu. Dan malam hari ini, hari malam Selasa, memenuhi janji saya untuk menelusuri jembatan ini. Nah, wah, ternyata di sini sudah nampak hewan atau kucing Coba Jung. Ternyata sudah pergi. Di sini airnya cukup deras ya. Mr. X bersama tim saya sekali lagi membicarakan tentang sejarah Nusantara. Ayo, di sini nama tempatnya bisa dibilang sumuran Oke, Hakikatnya kita sesama makhluk ya, ciptaan yang maha esa, jangan saling menyalahkan atau saling mengganggu. Cuman saya mau memenuhi permintaan dari kreator teman saya. Di sini nampak pohon pohon bambu. Sangat serem ya. Kita lanjut Sekali lagi Nama tempatnya Sumur Hamplas Mungkin beberapa Video kemarin membahas benda pusaka dari nusantara. Sekarang di sini saya membahas atau menelusuri tempat di mana yang menjadi perbincangan warga, kejadian-kejadian yang di luar keinginan ya. Oke. Ini yang sering dibicarakan warga: horor, emang tekanannya kerasa ya. Auranya sangat panas, dan ini dia: "Assalamualaikum, assalamualaikum." Ini dia sumurnya, kita zoom. Nah, itu sumurnya di sini. Kita sesama makhluk ciptaan yang Maha Esa untuk merenungkan apa yang menjadi dilema. Atau keberadaan kita berdampingan antara alam gaib sama alam dohir, ternyata di sini dapat kita lihat ada apa itu. Ternyata dapat kita lihat ada kayak seni budaya. Kemenyan sama Sesaji. sesajen, ya, untuk kegunaan atau adat istiadat yang masih terjaga. Oke, ternyata di sini warga masih meyakini keberadaan-keberadaan. Sekali lagi ini tempat sumur hamplas lapang pajajaran. Mungkin malam ini kita belum bisa mengkuak. Oke, strike kita jalan kembali. Back. Oke dulu. Kita tadi sudah melihat yang diperbincangkan. Warga penampakan di sini, kita belum melihat kejadian-kejadian yang mungkin oleh warga sering diperbincangkan sekali lagi kita makhluk yang diciptakan untuk mengenal diri kita sendiri dengan menjadi khalifah maka kita jangan takut dengan makhluk-makhluk lainnya kita merasa bersyukur untuk menjadi atau diizinkan lahir di muka bumi ini Kita sesama makhluknya harus saling menghargai Apa yang menjadi ketentuan kita Ya sekali lagi buat teman saya Saya sudah melakukan penelusuran di lapang pajajaran ini Dengan mitosnya ternyata Saya belum bisa memenuhi apa yang kalian inginkan. Di sini masih terlihat sangat gelap. Mungkin para warga hanya berimajinasi ya, berhalusinasi, berhalusinasi dengan tempat-tempat seperti ini. Kita harus terjaga positif dan semuanya masih terlihat kondusif ya. Dan ternyata aman-aman saja. Nah, di sini katanya Mr. X apa yang sering dilihat para warga di sini? Penampakan sebuah harimau ular. Ternyata kata warga, rumornya di sini suka terjadi penampakan. Tadi apa? Harimau ya? Harimau. harimau ular. Ular. Namun kita jangan takut. Di sini saya. Mau membuktikan atau mau menelusuri, hanya untuk kalian semua. Tetap meyakini, kita makhluk yang diciptakan untuk saling menjaga, yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi. Sili apalagi Sili, Sili, Sili, Sili Asih, Sili Asuh, pesan moral yang mungkin saya. Mau Sekali lagi Pesan moral Dan Hari ini saya bersama Mr. X Mau sampaikan bahwa Sekali lagi jangan takut dengan Ketentuan-ketentuan Atau Makhluk-makhluk yang berdampingan sama kita Kita keturunan Adam Sekali lagi Ternyata sini cukup melelahkan untuk ekspedisi kali ini. Kita akan coba bahas lagi tempat bersejarah lainnya. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!